Angka kematian akibat Covid-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adisasmito bahkan menyebut angka kematian akibat Covid-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. <tuh> Rasalah akan terlihat tirau wajahmu. Hei para pahlawan kemanusiaan Bekerja dari pagi sore sampai malam Mempertaruhkan tenaga bahkan nyawa Kau lakukan Demi penyelamatan Ribuan bahkan jutaan Nyawa manusia Akibat Serangan wabah pembunuh Tak terlihat Mendularnya amat samar Memakan banyak korban jiwa I'm uh -huh. Aku deg Aku deg-degan di setiap harinya Keluargaku di rumah, aku kepikiran saudara-saudaraku. Aku kepikiran teman-temanku di sana. Sorotan media di setiap harinya Selalu beritakan makin bertambahnya juga kematian aku khawatir ya Allah ya Rabbi tolonglah kami umat di bumi astagfirullah al Astaghfirullah al Astaghfirullah Astagfirullah Selalu berdoa kepada Gusti Allahmu agung dan berharap kepada mereka tenaga medis seluruh dunia, agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. pahlawan wabah penyakit ini, sebab hanyalah mereka, pahlawan kami hari ini, sebab hanyalah mereka, pahlawan dunia hari ini.